Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Amma ba'du Suatu saat Nabi Sulaiman alaihi salam bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Sulaiman berkata kepada Allah Ya Allah Kenapa engkau tidak jadikan semua manusia ini beriman kepadamu Dan sibuk beribadah kepadamu Ya Allah Padahal jika engkau ingin menjadikan mereka semua beriman kepadamu, engkau mampu ya Allah. Allah menjawab, sesungguhnya aku lebih mengetahui daripadamu wahai Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman salam meminta izin kepada Allah agar semua manusia yang ada pada zaman itu dijadikan beriman oleh Allah selama satu minggu. Akhirnya Allah mengizinkan permintaan Nabi Sulaiman tersebut. Keesokan harinya, semua manusia berbondong-bondong pergi ke masjid dan ke tempat-tempat ibadah yang lain. Mereka sibuk beribadah, membaca Al-Quran, dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga pasar, jalan-jalan, dan tempat-tempat keramaian yang lainnya menjadi sepi. Melihat fenomena ini, Nabi Sulaiman merasa bingung dan tidak bisa makan. Karena Nabi Sulaiman, walaupun dia seorang raja, dia makan dari hasil dagangannya. Jadi, Nabi Sulaiman itu punya seorang khadim yang setiap hari kerjanya pergi ke pasar untuk menjajakan dagangan Nabi Sulaiman. Dan dari hasil dagangan tersebut, Nabi Sulaiman makan. Setelah semua orang sibuk berada di masjid. Mereka sibuk beribadah kepada Allah Dagangan Nabi Sulaiman yang ada di pasar itu tidak laku Sehingga Nabi Sulaiman tidak punya penghasilan untuk makan sehari-harinya Akhirnya Nabi Sulaiman bertobat kepada Allah Dan meminta maaf kepada Allah Dan meminta kepada Allah supaya semua manusia dijadikan seperti semula dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini semuanya sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selaku manusia tinggal menjalankan saja. Tidak perlu kita banyak tanya dan tidak perlu kita bersuudan terhadap perbuatan Allah yang ada di muka bumi ini. Barangkali suatu saat nanti kita diuji oleh Allah dengan suatu musibah, maka Terimalah musibah tersebut, dan jalani serta bersabar, dan berhusnudunlah kepada Allah. Barangkali setelah musibah tersebut, ada nikmat yang lebih besar yang Allah siapkan untuk kita. Karena dalam sebuah makalah dikatakan, bihi yusibhu. "Barang siapa yang Allah kehendaki akan, akan suatu kebaikan, maka Allah akan mengujinya." Wallahu wa warahmatullahi wabarakatuh